Bayangin, si abangnya pengen mobil, hidunya gatel Wow, ramai juga ya teman-teman Yang ngantri ternyata banyak Tapi emang udah makanan khas dari sana Dia warga sana udah terbiasa dengan keadaan seperti itu Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tonton aja Buat para pecinta makanan dan jajanan Dimanapun ada berada Kali ini admin Momo Reaction Indian Street Food ada si abang-abang ganteng ini Lagi jualan makanan Berikut dengan proses pembuatannya seperti apa Di pula-pula diaduk-aduk Hmm, di remet-remet sama saya Coba kita play videonya Play Oke okay. sama seperti yang bapak di video-video sebelumnya yang admin post itu dia langsung apa dikual di celup oh, celup ini cepat hasilnya keren kalau oh, kita di Indonesia gorengan ya teman-teman gorengan tapi dia udah dalam bentuk adonan jadi tempenya tinggal dimasukin dan itu pun steril menggunakan jabitan biasanya gorengnya pakai jabitan Ataupun menggunakan sendok dan lain-lain Kalau ini enggak, langsung pakai tangannya, cemplung ke kuah, kasih ke mangkok <laughs> Apa itu gula? Eh bentuknya kayak molen ya? Cemplungin, kasih <laughs> Tapi, peminatnya banyak loh Berarti kan menandakan makanan si pemuda ini enak Tuh, dia berjualan di pinggir jalan wow keren laris si yang ini tuh, tinggal sedikit tuh banyak tuh, minatnya ini ada yang minta nambah lagi tuh yang kaos kuning yang pakai dress kuning juga dia wah di kocok itunya apa namanya buahnya hmm. Banyak yang minta nambah, loh. Banyak yang minta nambah, ya nanti banyak. Berarti kan emang udah makan Hasan, ya, teman-teman? Ciri khasnya udah seperti itu. Tuh, habis nambah lagi, bunyi-bunyi lagi, ayo. Tuh, itu kuahnya apa ya? Tapi kelihatannya enak. tapi kalau uh, langsung begitu dengan cara penyajaran seperti itu, dia nggak pakai itu loh, sarung tangan loh karena ada tuh sarung tangan yang plastik gitu ya singkatnya steril lah ini langsung Bayangin kalau dia pengen mobil dia hidungnya gatel loh, misalkan si abangnya ini hidungnya gatel centong ada padahal <laughs> oke, okay, nice. pada suka keren dah guys Datanya enak, emang khas makanan sana kayaknya <laughs> kita nilainya gimana? kalian pada doyan enggak uh, dengan makanan saji begitu, proses pembuatannya seperti itu dia langsung tuh wunyet pakai tangan nggak pakai sarung tangan plastik ataupun apa, langsung aja Bayangin, si abangnya pengen mobil, hidunya gatel Habis itu cemplungin ke adonannya sama kuahnya Terus dikasih ke situ, ke kalian Loh, tapi si anak kecilnya oh, doyan tuh Wow, rame juga ya teman-teman Yang antri ternyata banyak Tapi emang udah makanan khas dari sana Dia warga sana udah terbiasa dengan keadaan seperti itu Dengan keadaan apa namanya Makanan yang disajikan dengan cara seperti itu Gimana teman-teman pada mau ke negara India Oke cukup sekian dari admin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video Tonton aja yang lainnya ya teman-teman Assalamualaikum, Dadah